Customer address, customer phone, invoice number, invoice data, dan total. Dan untuk invoice itemnya ada inputan datanya ID, invoice ID, kode kode ini kode barang, yaitu kayak kode barang berupa angka atau berupa angka atau tulisan yang bisa menampilkan barang keseluruhan atau data customer, terus nama, quantity, dan harga atau price. Untuk data invoice sendiri itu ada primary key. Primary key itu di ID dan untuk di invoice item, primary key di data ID untuk mengambil datanya dari invoice. Dan invoice ID ini kita buat sebagai foreign key. Lanjut mas. Uh, ini untuk pemetaan root aplikasi yang dibuat yaitu invoice pertama. Terus uh, masuk menu invoice, yaitu berupa tambah data, isi data customer, terus isi, isi data invoice, kemudian isi data barang, dan kemudian lanjut ke simpan. Lanjut mas. Terus untuk ubah data invoice. Ini ada edit data. Setelah kita masuk ke data invoice-nya, ada edit data, ada data edit untuk customer, edit data untuk invoice-nya, dan edit data untuk barang. Lanjut, Mas. Kemudian, di sini kita uh, ada untuk menampilkan data invoice, daftar invoice, dan asal, ya, eh, maaf, aksi, dan print atau cetak. Halo. Halo. Halo. Oh, hilang ya suaranya. Halo. Halo. Halo, gimana Mas tadi? Udah Iya. Maaf terputus, Pak. Oke. Oke, lanjutkan, ya. ya, lanjut untuk ini tampilan prototipe dari invoice, prototipe dari diskusi kelompok kami berupa customer, dan customer mem memiliki atribut, yaitu nama, alamat, telepon, dan untuk data invoice sendiri itu ada atributnya, yaitu nomor invoice dan tanggal invoice. Ada untuk tabel barang, atributnya ada kode barang, nama barang, quantity barang, dan harga barang. Di sini ada tiga button untuk edit, simpan, dan print. Di sini untuk prototipe eh, tampilan pada daftar invoice untuk tabelnya, tabel berupa tambah data, yaitu ada atributnya tanggal, kode barang, nama barang, kuantiti barang, harga barang, total harga, status, dan terakhir aksi. aksi untuk print atau mencetak hasil dari pemesanan barang itu. Ini untuk tampilan untuk bukti serah terima. Jadi, di sini ada logo dan nomor invoice. Di sini, untuk tampilannya ada nama customer, alamat, nomor telepon, nomor order, tanggal pembelian, tanggal pembayaran, dan tabelnya akan muncul untuk menampilkan kuantiti barang yang dipesan tadi. Uh, jumlahnya nama barang, harga, dan jumlah dari harga yang dipesan. Lanjut, Mas, ini untuk tampilan awal dari login. Login satu, satu, kalau disebut satu arah gitu, Pak. Ya, wah. Wow kalau seumpama input dari admin aja gitu. Ya, berarti akses login-nya ini khusus admin aja berarti ya. Iya, khusus admin Oke, okay. okay, jadi belum aja. Iya. Eh, lanjut Mas. Boleh. Ini untuk tabel dari prototip tambah baru tadi untuk tabel keseluruhannya. Jadi di sini ada nomor, tanggal, nomor invoice, customer, total harga, dan aksi. Ini databasenya. Untuk databasenya, uh, sorry Mas Denny di. Untuk video dari di stop dulu Mas dari situ. Nah, ini untuk tampilan database dari project IMS Invoice Management System. Di sini ada tabel untuk ID Terus atribut-atribut yang dibutuhkan untuk tambah data customer dan data barang pada invoice project IMS ini. Lanjut, Mas. Boleh. Di stop dulu, Mas. Untuk di sini, untuk videonya dari uh, di back dulu, Mas. Boleh, nah di sini, untuk videonya ini, kita menampilkan untuk data, untuk kode aplikasi kami. Jadi untuk kodenya belum kita buat Pak di vpt nya mohon maaf. Dan untuk tampilannya seperti di layar. Lanjut Mas. Nah ini untuk tampilan setelah di run. Nanti akan muncul untuk tabel login adminnya. Sekian untuk presentasi kami dari kelompok keempat. Mungkin ada masukan atau pertanyaan dari rekan-rekan maupun Pak Aslan. Boleh didiskusikan. Sebelumnya, maaf. Oke, terima kasih Mas Aji. Oke, maksudnya itu kelompok 4 dari teman-teman ada pertanyaan belum gak nih dari presentasi teman kita tadi? Ya, malam Pak Azlan. Malam, Mas Ryan. Ya, dengan saya Pak uh, Ryan Pak Azlan. Iya benar Mas Ryan. <laughs> ya, kalau saya mungkin tidak memberikan pertanyaan Pak. Saya ingin memberikan apresiasi ya ke Mas Haji dan timnya. Uh, presentasinya sangat bagus uh, selamat Benar. mas Haji dan teman-teman terima kasih ya, makasih mas oke okay. dari teman-teman ada pertanyaan dulu mengenai presentasi dari teman kita tadi timnya mas Herik dan mas Haji dan rekan-rekan. <tuh> ya ya ya ya <tuh> Saya Apa? ada pertanyaan dulu enggak nih? Dari ya, Kalau enggak ada mungkin saya nanya nanti nih. Ntar nih. <tuk> Oke. Oke kalau gitu mungkin semuanya nanya dulu ini, itu dia menggunakan apa uh, metode apa sih yang digunakan untuk membuat aplikasinya itu. maksudnya ya? Bentar, Pak. alasannya kenapa ngambil topik yang seperti Mas Aji tadi? Alasannya apa sih yang terpintas gitu? <tuh> Kayak di sini ada Mas Herik juga nih ketuanya nih. Malam Mas Herik. Oke, nggak apa-apa. Oke, mungkin Mas Herik bisa bantu nih timnya nih. Alasannya membuat aplikasi invoice tadi. Terus metode yang digunakan dalam pengembangan sistem itu metode apa? Kan kalau kita mengenalkan, ada banyak metode nih. Salah satu itu ada contohnya itu, waterfall. Iya, nah, manganya. Agile, scrum. Gitu. Nah, mungkin di sini menggunakan metode apa nih? Ya kan cara kita bersyukurnya. Kan. Itu. Amal Mohon maaf. Eh ini bagasi pakai waterpolo. Kan? Nah, nah di sini mungkin, hmm saya boleh minta ditampilkan dulu nggak slide nya tadi. Tadi dengan siapa? dengan masa petoknya nampilin slide -nya. ya udah kan sekarang Allah udah berbaliknya udah caranya Allah tuh kan gue udah bilang Bu baik Allah tuh ngasih uh, bisa di paling depan hmm. Oke okay. paling depan kita coba, coba cek dulu Allah tuh, sama Ibu. Nah, yang the people tadi timnya sesak macam udah nah, nah hasilnya apa nah sekarang tuh dapat dah tuh dipercaya sama -sama. Oh, mas sama semua mas kuat lagi presentasi ini kayak sebulan nih oh minta maaf Pak, minta maaf pak atau Ma, perwakilan pak minta maaf pak Aslan aduh tuh sama mas gak apa-apa semuanya aduh minta maaf minta maaf bang Ahmad minta maaf bang Ahmad minta maaf ya maaf ya ya nggak Mas apa ya. Nah, lanjut, pak, lanjut pak, boleh kuliah nih iya, kadang. saya minta maaf nih pak, aduh maaf pak, maaf pak. <laughs> apa, maaf. Oke. Nah di sini saya minta kedepannya yang tim-tim yang lain itu kan di info ini seperti misalnya Mas Herik ini dia sebagai apa di timnya Mbak Fitri ini sebagai apa atau oh, mungkin di sini lidnya itu dengan Mas Herik, Mas Herik ya. Nah kedua Mbak Fitri itu mungkin sebagai waktu itu sebagai TBA. Nah, Mbak Dinda ini mungkin sebagai front end, masalah atau sebagai back end, gitu. mungkin dijelasin job test-nya masing-masing di sini gitu. <tuh> dikasih aja kayak nip ini gitu, dalam kurung, plate, uh, terus dalam kurung back end atau front end. Nah seperti itu. Oke, okay. yang kedua, uh, untuk testing-nya ini seperti apa yang tertera Testing aplikasinya Oh bisa dibilang Apa nih dari timnya yang mau coba bantu jawab Oke, atas run aja berarti ya Oke Mas Rick <tuh>